Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini kita lihat kondisi bibit pepaya yang menguning. Ini dia, sahabat tani, bibit pepayanya telah menguning, dan kita kali ini akan mengatasi bibit pepaya yang daunnya menguning. Ini sahabat tani perlu kita ketahui, bibit pepaya menguning ini dikarenakan apa gitu loh sementara si gampang sahabat Tani, bibit pepaya menguning ini dikarenakan kekurangan unsur N. Unsur N pada media semai kita sahabat Tani. Jadi sahabat Tani, dengan kekurangan unsur N atau disebut dengan nitrogen, maka daun pepaya kita menjadi kuning. Baiklah sahabat Tani, bagaimana cara mengatasinya? Ikuti terus. Sebentar lagi kita akan melakukan cara mengatasi bibit pepaya menguning. Jadi, sahabat tani kita lakukan pengupukan untuk mengatasi bibit pepaya menguning. Sahabat tani yang kita gunakan yaitu ini MPK 1616. Ini air sahabat tani sekitar. Tiga liter yang kita gunakan, kita akan mengecor pada batang pangkal bibit upaya yang telah menguning, sahabat tani. Kita gunakan ini tiga sendok makan. Kali ini saya gunakan tiga sendok makan pupuk NPK 16-16-16, sahabat tani. Yaitu nitrogen 16 dan fosfat 16 serta kalium sehingga 16, 16% juga, sahabat tani sehingga di gue dinamakan MPK 16-16. Juga saya tambahkan di sini karena bibit pepaya menguning itu dikarenakan kekurangan unsur N. Maka kita kenalkan, kita tambahan, kita tambahkan lagi ini urea satu ataupun dua sendok makan sahabat tani. Jadi inilah campuran yang kami gunakan pada pemuputan pepaya untuk mengatasi bibit pepaya menguning sahabat tani. Sahabat Tani campur, adan aduk sampai airnya berubah warna hijau sampai benar-benar teraduk dengan rata, Sahabat Tani untuk kita lakukan pengocoran pada bibit pepaya yang telah menguning. Ini sahabat tani, bibit upaya yang telah menguning, kita cuma ambil sampelnya aja kali ini sahabat tani. Dan sahabat tani bisa lakukan pengocoran dengan pupuk yang telah kita aduk sahabat tani. Ini kita cor sahabat tani. Dengan pupuk yang telah kita campur, yaitu campuran MPK 16-16 dan pupuk urea sahabat tani. Jadi, sahabat tani, kita telah lakukan penguburan pada bibit pepaya California yang telah menguning, sahabat tani. Dan beberapa hari kemudian, sahabat tani bisa melihat hasilnya. Akan kami tunjukkan. Kami tunjukin, sahabat tani, yang bibit pepaya yang telah kita lakukan pengocoran beberapa hari yang lalu, sahabat tani. ini dia sahabat tani, bibit pepaya yang telah kita lakukan pengocoran beberapa hari yang lalu, ini kelihatan sudah bagus, sangat bagus dan untuk daunnya juga sudah subur, sudah menghijau sahabat tani, batangnya juga juga jadi kokoh. Jadi di sini kita gunakan pupuk 16-16 dan campuran urea yaitu sahabat tani bisa membuat tanaman bibit pepaya kita subur dan bibit dan batangnya kokoh sahabat tani. Nah, itulah sahabat tani Cara mengatasi bibit pepaya menguning ini dia sahabat tani yang telah kita lakukan perlakuan beberapa minggu yang lalu, sahabat tani. Bisa lihat suburnya dan batangnya juga kokoh, sahabat tani. Ini sahabat tani bisa lihat perbandingannya, ini bibit pepaya yang belum kita kita lakukan pemupukan dan barusan kita lakukan pengumpukan. Dan ini yang telah kita lakukan, sahabat Tani. Ini adalah dua perbandingan bibit pepaya yang telah kita pupuk, sehingga bisa mengatasi daun kuning pada bibit pepaya, sahabat Tani. Inilah perlakuan kita yang sering kita gunakan. Demikianlah, sahabat Tani. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.